Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Setiap kejadian merupakan Qadarullah atau takdir dari Allah Yang kita anggap baik Bisa jadi itu adalah Sesuatu yang buruk bagi kita Dan sebaliknya Sesuatu yang kita anggap buruk Itu bisa jadi sesuatu yang baik Untuk diri kita Kita tidak tahu sebagai manusia Yang tahu hanyalah Allah Dan manusia terkadang bisa mengetahuinya beberapa waktu setelah kejadian saya beri contoh kejadian nyata beberapa tahun yang lalu ada seorang calon penumpang pesawat terbang dia datang ke bandara dia melaku, mau melakukan penerbangan ketika di bandara pesawat yang seharusnya ia naiki itu sudah terbang karena dia datang terlambat sudah lewat waktunya pada saat itu apa yang akan dia pikirkan dia tentu akan berpikir bahwasanya nasib saya hari ini sangat buruk sekali. sial sekali nasib saya hari ini sehingga tiket yang sudah saya bayar itu harus hangus dengan sia-sia karena keterlambatannya datang ke bandara. Akan tetapi Saudara sekalian, beberapa jam setelah itu terdengarlah kabar bahwasanya ada satu pesawat yang hilang kontak dan pesawat itu kemungkinan mengalami kecelakaan dan kebetulan pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut adalah pesawat yang seharusnya dia naiki apabila dia tidak terlambat. Jika itu terjadi pada Anda, kira-kira apa yang ada di pikiran Anda? Tentu ia pun sama. Dia akan menyadari bahwasanya ternyata keterlambatan itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya dia bersyukur kepada Allah karena dia telah terlambat beberapa jam sebelumnya dia menyadari bahwasannya itu nasib buruk tetapi beberapa jam kemudian dia menyadari bahwa itu adalah takdir baik bagi dia nah ini suatu kisah yang kita sebetulnya tidak tahu kejadian yang menimpa kita itu yang kita rasa buruk itu bisa jadi itu adalah sesuatu yang baik dan baru bisa kita ketahui beberapa waktu ke depan sudah sekalian Begitu juga dengan wabah COVID-19 Atau COVID-19 kali ini Semua orang menyangka bahwasanya ini adalah takdir yang sangat buruk Yang menimpa umat manusia Sehingga semua berdoa Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat-cepat berlalu Banyak yang berdoa Ya Allah angkatlah penyakit ini Angkatlah wabah ini Karena ini dari engkau Karena ini dirasakan mungkin tidak enak tetapi bisa jadi, di balik ini, beberapa waktu ke depan, kita akan merasakan, menilai, bahwasanya ini adalah takdir yang bagus, ini yang menjadikan wasilah terhadap sesuatu untuk manusia. Itu tidak menutup kemungkinan sudah sekali. Secara global, secara keseluruhan wabah COVID-19, di mana letak baiknya kita saat ini mungkin belum tahu. Tetapi secara... Kasuistik perorangan secara individual itu kita sudah bisa melihat Contoh, di awal COVID sampai pertengahan COVID Itu orang yang terkena COVID-19 itu dikucilkan Banyak orang yang tidak mau terkena COVID itu bukan hanya penyakitnya Bukan hanya faktor penyakitnya tetapi faktor sosialnya juga Mereka dikucilkan katanya banyak yang enggak mau bertemu karena takut tertular dan sebagainya itu di awal-awal COVID orang tidak mau terkena COVID itu ter salah satunya adalah dampak sosial tetapi saat ini coba anda perhatikan sekarang itu ketika orang yang terkena COVID sudah banyak orang di sekitar kita teman-teman kita mungkin saudara kita juga sudah banyak yang terkena COVID bagaimana terhadap orang yang sembuh dari COVID sudah tidak seperti di awal covid lagi penilaian Sekarang sudah lain lagi Sekarang sudah biasa-biasa saja Bahkan Orang yang covid Plasma darahnya saat ini dibutuhkan Meskipun ini Belum hasil penelitian Ilmiah yang resmi Tetapi di Amerika Di negara-negara lain termasuk Indonesia Sudah melakukan itu Plasma darah dari orang yang Sembuh dari covid-19 Itu akan cepat menyembuhkan bagi orang yang sedang mengalami Covid-19. Karena diyakini dalam plasma darah itu kan ada antibodi di situ. Orang yang sudah sembuh dari Covid itu kan dia sudah antibodinya kuat berarti. Nah, itu akan ditransfusikan kepada orang yang sedang mengalami sakit dan diharapkan orang yang sedang mengalami Covid-19 itu akan cepat sembuhnya dibantu oleh antibodi di plasma darah orang yang sudah sembuh tadi. Terlepas dari itu, sekarang sudah terbukti secara ilmiah atau belum. Tapi sekarang secara sosial, penilaian kepada orang yang sembuh dari COVID itu sudah berbeda dengan awal-awal terjadinya wabah COVID-19. Ini sesuatu yang sudah berubah, yang awalnya kita memandang negatif, kemudian sekarang sudah berubah dan bisa jadi ke depan itu menjadi positif. Yang kemarin kita pandang itu adalah sesuatu yang buruk, bisa jadi ke depan itu lain lagi. Orang yang sembuh dari COVID itu bisa dianggap sesuatu yang super hebat. Tak kita meyakini bahwasanya COVID ini tidak mungkin hilang. COVID ini akan seperti flu biasa dan semua orang juga mungkin akan merasakan pernah terkena. Kita berpandangan bahwasanya beruntunglah bagi orang-orang yang sudah pernah mengalami COVID 19 dan bisa sembuh. Berarti dia sudah memiliki satu kehebatan dalam dirinya. Kita berpikir seperti itu. Pandangannya sekarang sudah lain terhadap orang yang pernah terkena Covid-19 lalu sembuh berbeda dengan awal-awal. Nah, itulah Saudara sekalian, pesan saya. Bertalian dengan takdir sesuatu yang menimpa manusia baik secara perorangan atau secara global seperti sekarang wabah bisa jadi itu adalah sesuatu yang bagus di balik itu. Cuma sampai saat ini kita belum mengetahui. Jadi, sikap kita mesti sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang wajar-wajar saja. Sikap yang selalu ada di tengah-tengah. Sikap yang tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Itu adalah sesuatu yang harus ditonjolkan. Sesuai dengan ajaran Islam. Umatan wasaton. Atau umat wasatiyah. Umat yang bisa menimbang-nimbang dia tidak terlalu ekstrim dia yang tidak terlalu fanatik dan sebagainya begitu juga kita dalam mensikapi wabah covid-19 ini selain daripada kita tidak suka mengendara covid-nya kita juga yakini bahwasanya ada sesuatu yang baik di balik ini, cuma sampai saat ini kita belum menemukan tetapi pasti ada karena yang namanya takdir itu hanya Allah yang tahu mudah-mudahan menjadi kenyataan bahwasanya Wabah ini membawa kebaikan bagi manusia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.